Tidak banyak basa basi, kita langsung ke ramalannya. Oke, kita langsung ke ramalannya, yaitu Asmara seorang wanita Leo di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, Leo itu disimbolkan dengan lion, king, ataupun singa. Dan berada di angka kelahiran, 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Untuk Asmara seorang wanita Leo di bulan Maret tahun 2020, itu termasuk kategori yang membuat bingung ataupun beban pikiran kepada seorang wanita Leo namun wanita Leo tidak akan memperlihatkan itu dia akan santai untuk menghadapinya dalam kategori ini seorang wanita Leo di bulan Maret tahun 2020 akan dihadapkan dengan situasi wanita Leo memiliki banyak kenalan dan memiliki banyak PDKT dalam hal ini juga wanita Leo sedang bingung untuk menentukan pasangannya di hari tua dan di masa depannya, ini bisa dikategorikan asmara seorang wanita Leo sangat menguras energi dan pikiran seorang wanita Leo. Di satu sisi, wanita Leo tidak akan mengungkapkannya; dia akan memikirkannya sendiri. Namun, di dalam suatu keheningan malam, wanita Leo akan bersedih dan mengalami pusing jika memikirkan soal hubungan asmaranya. Dan di sini, kita akan membahas seorang wanita Leo yang single. Untuk asmara seorang wanita Leo yang berpasangan, kamu itu terlalu cuek, terlalu egois, dan terlalu membimbingkan diri sendiri. Itu disebabkan kamu terlalu jarang untuk memberikan kabar kepada pasanganmu, sehingga pasanganmu akan jarang juga untuk memberikan kabar kepada dirimu. Di dalam hal ini, kalian sama-sama cuek, maka akan terjadi kerenggangan ataupun miskomunikasi yang sangat telak dan akan terjadi miskomunikasi dalam kurun waktu yang tidak tertentu. Jika kamu tidak memperbaikinya untuk wanita Leo yang sudah berpasangan, diprediksikan di bulan Maret nanti kamu akan kehilangan pasanganmu juga, itu disebabkan pasanganmu akan merasa jenuh dan merasa terlalu diabaikan oleh seorang wanita Leo di bulan Maret tahun 2020. Ingat, untuk wanita Leo yang berpasangan, berikan kasih sayang yang tulus, pengertian, dan cinta yang penuh kasih sayang kepada pasanganmu, agar pasanganmu merasa nyaman dan merasa percaya kepada